Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian berjumpa lagi dengan saya. Kali ini yang akan kita bahas adalah persoalan sholat Jumat dua shift. Saya sekalian, beberapa hari ini kita diramaikan dengan informasi bahwasanya sholat Jumat akan dilaksanakan dua shift atau gelombang satu, gelombang 2 yang membuat. Anjuran itu adalah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Itu menjadi bahan guyonan juga di masyarakat Guyonannya adalah diantaranya bagaimana katanya Bagi orang tua yang tidak memiliki handphone Bagi kakek-kakek Mungkin kalau tidak memiliki nomor telepon itu tidak jumatan Kemudian yang kedua yang punya nomor HP 2 bagaimana Kemudian yang ketiga tatkala nomornya nol itu masuk ganjil atau genap dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini perlu saya luruskan dulu informasi itu. Bahwasanya sampai saat ini yang saya tangkap surat Dewan Masjid Indonesia itu sudah lama dari sejak tahun 2020 kalau tidak salah bulan Juni surat edaran itu dan itu adalah hanya anjuran saja. Anjuran untuk sholat di dua gelombangkan. Persoalan menggunakan nomor handphone atau nomor telepon Ganjil genap itu adalah teknis Menurut sekjen DMI Itu diserahkan sepenuhnya kepada masjid bersoalan teknis Tapi Yang saya tangkap bahwasanya Kerisauan dari Dewan Masjid Indonesia itu Di masa pandemi seperti ini Orang melaksanakan sholat jumat itu sampai berjubel Sampai keluar masjid Karena ada pembatasan sosial bertalian dengan jarak Nah, sehingga sampai ke jalan-jalanlah sholat Jumat. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah kenapa sholat Jumat jemaah sampai membludak keluar. Yang kedua, apa solusi dari semua itu di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah ini yang akan kita bahas saat ini. Saudara sekalian, kenapa tatkala sholat Jumat jemaah begitu banyak? Sampai-sampai keluar masjid, sampai di halaman mereka melaksanakan sholat Jumat. Bukan di masa pandemi saja, sebelum pandemi pun kita di beberapa masjid sering melihat itu, sampai keluar masjid. Nah, itu apa yang menjadi faktor penyebabnya? Nah, di sini menurut saya, faktor yang pertama adalah banyaknya orang yang melaksanakan sholat Jumat. Tatkala sholat lima waktu, banyak yang di rumah, tatkala sholat Jumat itu pergi ke masjid. Dan ada juga orang yang jarang melakukan sholat lima waktu, tapi jumatan atau sholat jumat mereka melaksanakan. Bahkan yang sama sekali sholat lima waktu tidak melaksanakan pun, jumatan itu melaksanakan. Nah, Jadi volume orang melaksanakan sholat jumat memang lebih banyak daripada sholat lima waktu. Mereka datang ke masjid lebih banyak daripada sholat lima waktu. Itu sudah menjadi rumus umum. Pelaksanaan ibadah yang waktunya lebih lama itu orang akan melaksanakan. Jadi ibadah itu kan ada yang harian, sholat lima waktu, ada yang mingguan, jumatan, ada juga yang tahunan, sholat id, idul adha, idul fitri, meskipun sunat, tapi orang-orang berbondong-bondong, meskipun sholat nggak pernah, tapi mereka melaksanakan. Nah, jadi jumatan pun di sini, Orang yang tidak biasa melaksanakan sholat lima waktu pun, kalau jumatan melaksanakan, jadi otomatis orang akan lebih banyak datang ke masjid. Itu faktor yang pertama. Kemudian, sekarang faktor yang kedua, tidak semua masjid yang ada di kita itu digunakan untuk sholat Jumat. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Kalau di satu tempat ada masjid lima, itu mungkin hanya tiga yang digunakan untuk sholat Jumat, tidak semua yang notabene masjid besar saja, masjid jami, yang itu yang dilaksanakan sholat Jumat. Masjid yang kecil-kecil itu tidak, tidak dilaksanakan di situ. Nah ini menjadi salah satu faktor juga. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak semua masjid dilaksanakan untuk sholat Jumat? Ada dua faktor di sini menurut pandangan saya. Yang pertama adalah, karena faktor dalam pandangan mazhab, itu ada mazhab yang mengharuskan sholat Jumat itu dilaksanakan sebanyak 40 jamaah kalau tidak 40 jamaah itu tidak sah jumatannya. mazhab Syafi'i sama Ahmad bin Hambal itu berpandangan bahwasanya sholat Jumat itu harus dilaksanakan minimal 40 jamaah kalau kurang dari itu maka tidak dilaksanakan di tempat itu sholat Jumat faktor yang kedua adalah mungkin sumber daya manusia yang tidak ada di masjid tersebut kalau hanya sekedar imam itu ada imam sholat lima waktu itu ada tapi tatkala khotib khotib jumat mungkin tidak ada di situ. sehingga karena kurangnya sumber daya manusia untuk menjadi khotib itu mereka tidak melaksanakan sholat jumat terus sekalian sekarang bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan ini menurut saya sudah saatnya sekarang di masa yang darurat ini jangan berpatokan kepandangan bahwasanya jumatan harus dilaksanakan 40 jemaah. Kenapa? Dalam keadaan pandemi ini jumatan di rumah pun bisa dilakukan. Kenapa masjid yang menampung kurang dari 40 tidak bisa dilaksanakan sholat di situ? Jadi persoalan itu saya rasa di masa pandemi ini itu harus ditinggalkan dulu. Kalau pandangan saya pribadi, sholat Jumat itu asal berjamaah, ada jemaahnya itu bisa, seperti dengan pandangan Imam Hanafi. Bahwasanya tiga orang pun bisa. Kalau Imam Malik dua belas orang, minimal kan gitu. Nah, kalau saya pribadi, asal berjamaah ada khotib, ada yang adan, kemudian ada yang menjadi jamaah di situ, itu bisa dilaksanakan. Jadi sekarang daripada ngurus-ngurus dengan nomor telepon lah ganjil-genap dan sebagainya, kenapa tidak merekomendasikan seluruh tempat ibadah yang ada untuk dilaksanakan sholat jumat di situ, masjid, langgar, musola itu bisa digunakan, hancurkan saja tempat-tempat itu laksanakan ibadah. Jadi jemaah akan tersebar, tidak akan menumpuk di satu masjid. Itu yang pertama solusinya. Kemudian masalah yang kedua. Bertalian dengan kekurangan SDM itu bagaimana? Saya rasa, kalau dicari, saya, saya yakin banyak kok. Ada aja orang yang bisa, cuman kita nggak, nggak niat melaksanakan saja. Tapi kalau mendesak, harus dilaksanakan. Dia mencari hotip, saya yakin pasti ada yang bisa. Kalaupun tidak, di lingkungan setempat bisa dari tempat yang agak jauh dari... Uh, kampung tetangga misalkan seperti itu saya yakin itu bisa dilaksanakan nah itu saudara sekalian rekomendasi saya berkalian dengan ini bahwasanya anjurkan saja seluruh tempat ibadah umat islam masjid langgar musola itu untuk dijadikan tempat sholat jumat disecaya itu akan tersebar jemaah yang dikhawatirkan kerumunan itu tidak akan ada kenapa berkerumun karena masjid banyak tidak dipakai, sementara orang lebih banyak yang melaksanakan yang terjadi adalah kerumunan yang banyak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh